Selamat datang di restoran Jepang Kiki. Ada beragam masakan Jepang yang lezat. Ayo kita lihat. Tatalah meja dengan dekorasi yang cantik dan tamu akan merasa lebih senang. Selamat datang. Lewat sini silakan tempura di Jepang semua makanan yang digoreng dalam adonan disebut tempura bahan-bahan segar sempurna untuk membuat tempura siapkan bahan-bahan pertama-tama Mari kita potong udang Tempura udang goreng adalah makanan paling lezat Mari kita pilih dua bahan lagi untuk tamu Jamur shiitake Akar teratai Buatlah adonan. Gunakan air es dingin agar tempura lebih renyah. Aduk rata dan tutup dengan lapisan tipis adonan. Ayo kita mulai menggoreng Tempura renyah terlihat sangat mengundang Para tamu sudah tidak sabar, ayo kita sajikan di atas piring. Biasa, tempura lezat telah siap. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Selamat menikmati. Terima kasih banyak, semoga hari Anda menyenangkan.